Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Untuk pelajaran kirwatan kutub Marilah kita awali dengan Bacaan umul Kitab Mudah-mudahan Kita senantiasa Mendapatkan rindu Allah Subhanahu wa Ta'ala Mendapatkan ilmu yang bermanfaat Diberikan keikhlasan على هذه المياه الفاتحه غير ولا الضالين rahim Wa aulal wulati Wa aulal wulati Utawi luwe Disi Disi e Pira-pira wali Ai hakul Auliai Tegese hake pira-pira wali Bittazwi ji klawan nikah hake Bittazwi nikah hake Eko al abu Bapak, sembal jatuh nuli embah, Semal jatuh nuli embah, simbah. Rupane Abul Abi bapae bapak, Rupane Abul Abi bapae bapak, e bapak. sema abuhu nuli bapae jatuh Wahakadzalan sakterusai Wahakadzalan sakterusai Wayukaddamulan dendisai ake Wayukaddamulan dendisai ake Sopo al-Aqrabu Kang leweh parek Minal ajdadi saking piro-piro embah -piro Minal ajdadi saking piro-piro embah -piro Alal adati ing atase kang luweh adoh. Alal adati kang luweh adoh. Summal aku nulis dulur lanang. Summal aku nulis sedulur lanang. Lil abi kang tunggal bapak wal umi lan tunggal ibu. Lil abi kang tunggal bapak wal umi lan tunggal ibu. Walau abbara lan lamun nembungake atau meredaksikan. Walau abbara lan lamun nembungake sapa kyai musannif. Walau abbara lan lamun nembungake sapa kyai musannif. Bisyaqiki kelawan dawuh asyqaq. Asyqaq artinya tunggal bapak ibu bisyakik kelawan tembung sakik atau dengan redaksi sakik. Lakana ykti apa takbir bisyakik. Lakana ykti ana apa at-takbir bisyakik, eku ahsaru luweh ringkes. Summal ahun nulis durur lanang. Sumal ahunuli sedulur lanang lil abi kang tunggal bapak. Sumabnul ahi nuli anak lanange dulur lanang. Lil abi kang tunggal bapak wal umi lan tunggal ibu. Lil abi kang tunggal bapak wal umi lan tunggal ibu. Wain safala ada yang bain safula baca wain safala ada yang baca wain safula wain safala senajan sak pengisor summa benul ahi nuli anak lanange sedulur lanang lil abi kang tunggal bapak lil abi kang tunggal bapak wain safala senajan sak pengisor Wa in sa falalan senajan sa pengisor Summal am Summal amunuli paman Summal amunuli paman asyaki kang tunggal bapak ibu Summal amunuli paman lil abi kang tunggal bapak Sumbal amunuli paman lil api kang tunggal bapak. Sumbabnuhu nuli anak lanange alam. Sumbabnuhu nuli anak lanange alam. Aiy benukulin tegasé anak lanange saben-saben sewici. Ayub nukulin terkese anak lanang esapen-sapen suji min huma saking al-am ashakik wal amlil ab min huma saking al-am ashakik lan al-am lil ab wa insaf alalan senajan sak pengisor alahad tertib engatas ikilah urutan atau runtutan. Alahadat Tartipi yang ngatasi ikilah urutan Fahyukadamu mongkoden disiake Fahyukadamu mongkoden disiake Sopo Ibnul Ami anak lanangi paman Sopo Ibnul Ami anak lanangi paman Asyakiki kang tunggal bapak ibu Alab nil ami ngeri anak lanange paman lil Abi kang tunggal bapak faida uthimat dalam nalikane dan sepeake atau ketika tidak ada faida uthimat dalam nalikane dan sepeake atau tidak ada Sopo al asobatu, biro piro waris asobah Sapa al-asabah pira-pira waris asabah minan nasabi Kang tetep saking nasab. Fal maula mongko Bendoro atau tuan. Fal maula mongko Bendoro al-muktiku kang merdekake. Az-zakaru kang lanang. Semua aswabatuhu nuli waris aswabahi Maula al-muqtik, alatarti bil-irsi yang ngatasi perwarisan Amal maulatu, anapun utawi bendora wadon Amal maulatu anapun utawi bendora wadon almu mutiqotu Kang Merdeka agen. Iza kanat eng dalem Nalikane ono Sapa Al-Mawlah al, al Eko Hayatan urep, Eko Hayatan urep. Fayu Zawwiju Mongko Nikahake Fayu Zawwiju Mongko Nikahake Ati taha, eng budak kang den merdekaake al maulah al mutiko. Ati taha, eng budak kang den merdekaake eng al maulah al mutiko. Sapa man wong, yu zawiju, kang nikahake sapa man? al kota eng yang... kang merdeka Aki al maulah al koh mau te benturosen yang... merdeka ake niku yang perempuan bitar tibi lawan urutan asabi kikang dise fi aulia in nasabi eng dalam pira pira wali nasab faidah matat mongko eng dalam nalika mati Faida matat moga eng dalam nalikane mati, sopo almu tikotu Wadon kang merdeka ake, zawa ca mongko, zawa mongko nikahake, ake, zawa ca mongko nikah ake, eng budak wadon kang den merdeka ake, al maulah al -mukti koh. Sapa man wong sapa man wong lahu kang iku tetep kadhueman Alwala utawi wala Alwala utawi wala Alal Mukti Kote Engatasé Wadon Kang Merdeka Ake Ab Alwala Uutawi Walak atau Waris Walak Alal Mukti Kote Engatasé Wadon Kang Merdeka Ake Semabnuhu Nuli Anakla Nangeman Sumbabduhu nuli anak lanangi man Sumbabdubnihi nuli anak lanange Anak lanange man Sumbal hakimu nuli utawi hakim Sumbal hakimu nuli utawi hakim Iku zawicu Iku yu zawicu Nikah hake sapa hakim Indafakdil awliya eng dalam nalikane Sepine pira pira wali Minan nasabi saking nasab Wal-wala ilan wala Jadi ini membahas uh, Terjemah Indonesia Urutan-urutan dari Perwalian Ketika Di sekitar kita Atau orang yang mau menikah Itu ada orang-orang yang bisa menjadi wali. Tapi e, secara urutan menurut syariat ada urutan sebagaimana berikut. Wa aulal wulati aihakul Yang paling utama urutan yang pertama itu adalah bapak. Diudahulukan bapak. Selama masih ada bapak berarti ya yang mewalikan atau menjadi wali dari perempuan adalah bapak al abu. Setelah bapak mbah. Bapaknya kok nggak ada sudah meninggal. Kok ada bapaknya punya bapak berarti mbah-mbah lewat bapak itu maka bapak mbah mbahnya aljedu rajat itu adalah abul ab bapaknya dari bapak. Kemudian naik kalau masih ada lagi mbahnya mbah nah, berarti bapaknya mbah atau mbahnya dari bapak berarti bapak e bapak e bapak Kok ada lagi Bapak-e Bapak-e Bapak Kok ada lagi bisa saja sampai Bapak-e Bapak-e Bapak-e Bapak Semacam itu dan selanjutnya ini Nah ketika ada urutan Mbah Ada Bapak ada Mbah Mbahnya Mbah Mbahnya Mba Bapak-e Bapak-e Bapak itu Maka al minal alal Ya ketika ngompol itu ya yang paling dekat urutannya Antara Bapak dengan Mbah didahulukan Bapak Antara Mbah dengan Bapaknya Mbah Ya didahulukan Mbah semacam itu. Semal ahulil lil abi wal umi kemudian ketika tidak ada bapak tidak ada mbah kok punya saudara laki-laki maka didahulukan saudara laki-laki yang tunggal bapak ibu tunggal bapak tunggal ibu. Walau abbarab isyaki kilakan ini menurut kiai yang mensarai bahwa seandainya Yai Musanef meredaksikan Kata-kata Lil Abi Wal Umi Tunggal Bapak itu dengan kata-kata Asyakik Itu lebih ringkas Karena Asyakik juga maknanya uh, Tunggal Bapak, Tunggal Ibu uh, Kalau tidak ada Saudara laki-laki Tunggal Bapak, Tunggal Ibu Seandainya dia punya saudara laki-laki Yang Tunggal Bapak Beda Ibu misalnya Tapi Tunggal Bapak Maka dia Sumal Ahu Ab Maka Uh, saudara laki-laki yang tunggal bapak. Semba bendul lil abi wal umi. Na iki ora ono maka diteruskan anak lanange sedulur lanang yang tunggal bapak tunggal ibu dan terus seterusnya ke bawah. Anak lanangi, anak lanangi, anak uh, sedulur lanang atau anak lanangi, anak lanangi, anak lanangi, sedulur lanang semacam itu. Kau itu tidak ada, maka dilanjutkan ini sumb Ahi lil Ab anak lanange anak lan apa sedulur lanang yang tunggal bapak dan sak pengisore sumal am kemudian kalau nggak ada anak saudara laki-laki paman paman am niku paman yang jalur bapak Paman yang jalur bapak, kalau hal itu paman jalur ibu, ini am, am asyakik, jadi paman yang asyakik berarti tunggal bapak tunggal ibu. Kemudian kalau nggak ada paman tunggal bapak tunggal ibu ya paman tunggal bapak, kalau nggak ada bisa semebenuhu anak lanange paman, baik. Paman tunggal bapak atau tunggal ibu, atau tunggal bapak tunggal ibu atau bapak apa tunggal bapak dengan urutan seperti ini urutannya ini <coughs> perwalian. Nah, ketika ada anak laki-laki dari paman yang tunggal bapak ibu dan anak laki-laki yang hanya tunggal bapak sebapak sebapak tapi tidak seibu. Ini yang didahulukan adalah uh, anak laki-laki dari paman yang tunggal bapak tunggal ibu. Ketika faida ultimat al asobah itu, yang asobah wa, untuk yang asobah asobah ini secara nasab itu tidak ada, <tuh> maka urutan selanjutnya adalah al maula al mu'tiku. Uh, seandainya itu budak yang dimerdekakan, maka bisa uh, budak apa? Uh, bendoro, orang yang memerdekakan, Saatnya itu budak ya. saatnya itu budak, budak yang uh, bendoro atau tuan yang memerdekakan <tuh> misalnya ada A dimerdekakan oleh B, A itu perempuan dimerdekakan oleh B, lah A sudah tidak punya bapak ibu ilahi, bahkan waris asobah juga tidak ada ya. uh, sing jalur asobah itu juga tidak ada maka ya yang merdekakannya itu bisa menjadi wali, tapi Azda eh ini yang laki-laki tidak -laki, perempuan nggak bisa. Cuma sahabatku Noli asobah dari Maula Al-Muktik ini uh, mulai dari anaknya Ilahiri seperti runtutan warisan yang di depan tadi, Alat Tartipil Irsi. Uh, ada pun seorang budak, apa Adapun pun seorang tuan, ada orang perempuan yang memerdekakan seorang budak perempuan, misalnya ada seorang perempuan memerdekakan budak perempuan dan dia masih hidup orang wong weda, misalnya namanya uh, Fatimah, itu memerdekakan seorang perempuan namanya Suyep dan Fatimah masih hidup Suyep tidak punya bapak, tidak punya saudara, tidak ada sebagainya maka fa yzawwiju atiqaha atiqataha man yzawwiju almuqti. Maka bapaknya Fatimah itu bisa uh, mempunyai hak untuk menikahkan Suyuk, ya. Man yzawwiju almuqtiqata. Nah, jadi orang yang memerdekakan orang yang mempunyai hak untuk menikahkan Fatimah itu. Bitar bi tartibi asab apa asabiki fi aulia'in sama urutan mulai bapak mbah ilaahihi. Berarti kan mbah bapaknya Fatimah, mbahnya Fatimah, saudara laki-lakinya, pamannya, semacam itu. Yang di depan tadi. Lah kemudian Faizah matat al-mu'tika, al ketika Fatimah itu sudah apa, Sudah mati, maka zawja'atiqatahaman lahu al-wala' yang bisa menikahkan siapa so, ini? Tadi kalau kasus tadi misalnya suyek ya orang yang berbuat yang dimerdekakan, man lahu al-wala'u orang yang mempunyai uh, hak waris wala'. Waris wala' pada al pada Fatimah. Kemudian anaknya anak terus anaknya anak ilahirihi Nah, kemudian, kalau hakim, hakim ini, Yuzha Wijoyenda, Faktil Aulia, minan nasab, wal walai hakim itu uh, bisa menikahkan <coughs> seseorang ketika tidak ada walinya wali jalur nasab, ataupun wali-walak, wali-walak, wali-walik, hakim walik wali-walik, wali-walik, wali-walik, wali-walik, wali-walik, wali-walik, wali-walik, Seorang penghulu, ada apa, maksudnya hakim kok mewaleni, itu harus ada pasrahan dari yang mempunyai hak e, mewakilkan kepada hakim tersebut. Itu saja untuk pembahasan ikhrop, mungkin kita bahas untuk minggu depan, mudah-mudahan bermanfaat, dicek betul untuk harokatnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.